Eh, bangsat! Enak-enakan lo duduk di sini lo ya? Emangnya kenapa? Hmm. Sekarang lo kalau berani? Nih, ada Bang Raisan. Huh. Kurang ajar lo ya? Berani cabut patok-patok sama Baba Longseng? Kurang ajar? Baba Longseng yang kurang ajar. Berani-beranian pasang patok di sawah-sawah orang-orang kampung. Banyak bacot lo ya? Gua perlu udah berotot kawat bertulang besi Berani nantang orang-orang babalongseng Gua kecil Kasih nih lu Kagak tahu malu, apa lo? Kata lo yang namanya si Pitung mau jadi jagoan lo. Lo kagak kenal, nih, Raisan. Hei! Hei! Hei! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Bang! Bang! kelihatannya kayak kantong abang nih! Bener, I. Ini kantong gua. Kalau begitu si Gomar dong malingnya. Saudara-saudara nggak usah takut. Ini tanah saudara-saudara sendiri. Bekerjalah sebaik-baiknya. Ayo, jangan takut-takut. Kalau ada apa-apa, Bang Pitung, Amir Ji, yang tanggung jawab. Oke, okay, si, sekarang selari, sekarang